Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuliani, Sekretaris dari TPPKK Desa Panangan akan menyampaikan administrasi yang ada di TPPKK Desa Panangan Letak geografis Desa Panangan adalah luas wilayah 464 hektar dengan jumlah RW ada 12 RW jumlah RT ada 53 RT Jumlah penduduk desa Panungan 18.088 jiwa. Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur Misi dari PKK adalah Memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan Menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beraklak mulia dan berbudi luhur Sehat sejahtera lahir dan batin Maju mandiri kesetaraan dan keadilan gender Serta kesadaran hukum dan lingkungan Bidang Keseketariatan TPPKK di Sapanangan Yaitu bagan setelah TP BKK Desa Panungan bagan struktur dan susunan keanggotaan TP-PKK Desa Panungan papan data terdiri dari data umum, data kegiatan pokja dari pokja 1 sampai dengan pokja 4 data posyandu, data pengunjung posyandu, catatan data dan kegiatan warga TPPKK Desa Desa rekapitulasi rekapitulasi ibu ibu melahirkan. melahirkan Kematian bayi ibu hamil dan nifas serta kematian bayi dan berita TTP PKK desa Papan informasi terdiri dari 10 program pokok PKK, visi misi PKK, hatinya PKK, 8 fungsi keluarga, 17 kegiatan UPGK sasaran gizi, Panca GSI, 4 terlalu, tiga terlambat, sehat 10 indikator PHPS jadwal posyandu balok SKDN Jumat Bersih cerdik jadwal kegiatan TPPKK foto kegiatan dan lain-lain atribut PKK terdiri dari lambang PKK Vandel, lencana mars PKK kop surat stempel papan nama baju seragam nasional TPPKK Kelolanya dan terisinya buku dan perangkat administrasi PKK, yaitu Buku Pedoman PKK Hasil Rakernas ke-7 PKK Tahun 2010 dan Hasil Rakernas TPPKK ke-8 Tahun 2015. 6 Buku Wajib Ada Buku Daftar Anggota dan Kader, Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar, Buku Keuangan, Buku notulen buku inventaris dan buku kegiatan di samping 6 buku wajib ada juga buku tambahan, buku data pelatihan kader, buku inovasi buku administrasi kelompok dasar wisma, buku administrasi kelompok PKK RW dan RT inovasi dan kreativitas kesekretariatan TPPKK di Sapanongan yaitu untuk membantu kelancaran pengelolaan administrasi TPPKK sebagai inovasi dan kreativitas adalah Adanya buku bahan rapat, buku agenda SK, buku penghargaan atau prestasi, buku konsep surat, buku piket, dan buku biodata Manajemen file untuk mempermudah penyimpanan file atau surat-surat Membuat website yaitu panongan.desa.id Informasi kader dan anggota PKK melalui medsos yaitu WhatsApp. Dan yang akan dibuat adalah penerapan TI dalam pencatatan dasawisma sehingga semua anggota kelompok dasawisma dapat menginput data kelompoknya sendiri. 10 program pokok PKK adalah 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkooperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Kelompok kerja atau pokja terdiri dari Pokja 1 membidangi program penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, Pokja 2 membidangi program pendidikan dan keterampilan, pengembangan dan kehidupan berkooperasi. Pokja 3 membidangi program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Pokja 4 membidangi program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kelompok-kelompok yang ada di masing-masing pokja adalah Pokja 1, kelompok bina keluarga lansia, kelompok simulasi, kelompok pola asuh anak remaja, kelompok bina keluarga remaja. Pogja 2 terdiri dari kelompok PAUD, kelompok bina keluarga barita, kelompok UP2K. Pogja 3 kelompok kwt atau kelompok wanita tani, kebun pkk, toga pkk, dasa wisma, bang sampah. Untuk Pogja 4 Pos Yandu dan Pos Bindu. Demikianlah penjelasan administrasi yang ada di TP PKK Desa Panongan. Saya akhiri. Bilahi Taufiq Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.